Cinta yang aku punya hanya untukmu sayang selalu ku simpan hanya untuk Selukku bawah hanya untukmu. yang ingin mencintaimu apa adanya tanpa syarat ku kan berjuang dan menjagamu hanya untukmu hatimu yang Wasu. Wajar Bila kau ragu Karena kita orang biasa Yang ingin mencintaimu, apa Mari ku basuh Wajar bilang engkau ragu Karena kita orang biasa Wajar bilang kau ragu karena kita orang biasa